jadi servis sepatu ya perintahnya Allah, jadi halal perintahnya jadi pengurus takmir ya perintahnya sebenarnya kan tidak ada bedanya, sama sekali persis tapi orang kan seneng jadi pengurus takmir kan keren koordinasi sumbangan ceklahannya dulu du. kalau mau sholat, gue tidak tahu daltoni itu ada orang yang sepuluh orang yang lihat, ada takwa oh orang yang berbub -ber. aneh-aneh lah itu nak nging toriko itu diajarkan seperti malah dia syaratnya jadi wali, itu tahapan-tahapan bahkan rawai nyebut apa nah tapi saya al bu ini kentek ditentang, bu al saiqi, kemudian jokirawahabi, wah ditentang itu hurafat itu kita. padahal itu musal sal cerita seperti ini no musal sal ada sanatnya ada aturannya. ibu laul al murabi lama arofna Bomora ono sing di diaku, aku, aku lara rok nopo, ora rok nopo, tenang. tenang akhirnya tidur di pangeran, ono mumisa, mumisanin beronte, meteng, bareng dui anak, si tako iko, iko, iko, anak esopo, jadi sohib, gue di soma, jadi kuti kelodi situ, bingung, wong kan bingung, akhirnya kedu melanggar, di lubo no, nusawang, ada etikaf tukang no demenak, wogoh, agar tapi juret itu ada sholat, karena sholat itu ya kira-kira yuk, ya tidak sholat akhirnya jurat, uju sholat terus bayi ini diusap ya eh, bayi, aku itu ngomong terang sama bapakmu itu usap dia ini ya isin naf, tukang sholat kok, demenan. terus bayi ngomong naf, aku ngomong nak, bapakku itu tukang angon, seng konca demenak itu kok lu makanya nah, bayi ini yang mau ngomong maksudnya aku bayi ini juret, bayi ini nabisi itu kisah terus yang harus mengerti Jababiru tapi apapun itu jadi kesimpulan juret itu juga tidak gara-gara ini dengan Allah sama-sama dengan ibu itu kayak orang-orang padahal dengan ibu itu perintah jadi kalau sekolah nanti itu ngomong-ngomong suatu saat aku dipanggil pengajian di istana ngomong Senengku senang ngaji mengajikan ini aku podo ke istana yo ya, ibad dua ngingine yo ya. ibad dua umpomos suatu saat atau kelal kan, senengku yo ya, podo istiqelalu yo ya mencitai pangeran iki yo ya mencitai pangeran podo ini engga ada beda wali gua rel beda nih kakek tetapi nak rawali wah keran dudang presiden engga semua orang dudang istana bar saya ngono istana ini mau doa ayo coro pengaya coro bar pangeran serono ngono ngono dan gua albilad ibad dua buat ibad ibad dua kabedumi mila ya allah kabedak allah kabulane wa fa haitsu ma asabta ta'khiran fa lakoni dah wali. tapi ada pengaruhnya sama sekali. Ini orientasinya semua hartane di diambil